muspen nih. Kali 8 oh, oke okay. semangka pecah di sini. Bobotnya mantap nih ya. Candynya ya. Anggur pecah juga. Oke, okay. candy pisangnya mantap ditambah lagi. Kali 100 ya, coy ya. Mampus itu. Oh, bon, -bon. Akhirnya kita sukses pecot. Juga Dapat sensai coy ya. Akhirnya kita merasakan kali 100 nih, coy. Enggak ya, mendapatkan kan Okay, ya, terkabel juga, perkalian gede Halo guys, nah jumpa lagi sama aku ya guys ya. Kali ini aku main di Sweet Bonanza ini ya guys ya. Sweet Bonanza. Dan, aku mencari profit dengan pola terbaru ini ya guys ya. ini aku bawa modal seratus ribu aja guys. Bawa modul seribu. Nah, tinggal lipat aku hampir aja masih farming, farming manja, udah sudah dekat tanda-tanda nih guys ya. Semoga aja itu pertanda yang baik ya guys ya untuk kita. Oke okay, guys. Nah, ya, putarnya sudah mau habis. Dan aku di sini berharap aku mendapatkan next win atau JP yang mantap-mantap ya guys ya. Semoga aja cip, aku mendapatkannya. Dan aku langsung gaskan di bed 2400 di putaran 10 turbo nih guys ya Putaran 10 turbo Aku farming-farming lagi Semoga aja aku mendapatkan ya itu tadi coy Dan free spin Wah JP JP mantap Semoga aja coy ya Kita berharap sih kayak gitu guys Soalnya para slaughter mah semuanya berharapnya kayak gitu semua guys Oke okay, disini pecah Sini anggur tinjung gak pecah ya, kan Oke okay, putaran sudah habis Dan aku tanpa pikir panjang Aku naikin aja di bednya coy Dan aku gaskan aja nih, nih Putaran 30 nih Putaran 30 quick Dan nah, ya itu tadi ya guys ya Masih farming farming Cari free spin Tidak senampang itu ya guys ya Nah yang baru hadir nih yang baru hadir Jangan lupa like, komen, dan share ya coy Bagi yang belum subscribe di bantu-bantu coy Akan di bantu-bantu subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya coy Agar kalian mendapatkan info pola terbaru dari kita Atau update yang terbaru dari kita coy Tinggal helikopter di disini terpantau ya Ya masih belum mau ngasih dan nah, saldo kita pun sudah mulai berkurang ini guys. Sudah so, kita sudah mulai berkurang. Oke, okay. masih diputar-putar, masih belum mau ya dan nah, nih di eh putaran berapa? Lah ini dia ngasih ya guys ya. Oh iya guys, sore juga ya guys ya kalau suaraku agak kurang jelas ya guys ya, soalnya aku mas apa kurang fit ini guys, kurang fit. Dan aku mau lagi nanya nih farming farmingnya farmingnya cek. Okay. Oke okay, di sini putaran aku sudah habis guys, dan aku langsung gaskan aja nih di putaran tiga puluh turbo centang dua di deck yang sama ya guys ya. Mati pola yang sudah kita gunakan sepuluh sepuluh tiga puluh dan tiga puluh ya guys ya. Apel pecah. Mantap, ini anggurnya pecah juga. dua mulu ya ini. Dua lolipop terus nih. Masih belum mau kasih. Ah, ini mantap. Bisa tangannya juga pecah, Semangka juga ikutan pecah. Apelnya juga mantap ini cair. Ya? Ini hijaunya ya kan. Oke, satu lagi yuk. Nah, cakep sih. Akhirnya di bag 4800 kita dapat nih guys ya. Di kita turboin 30 langsung dapat nih guys. Ditambahkan bahkan apa ya guys? Kenya guys, yes. ditambah skin-nya 5 ya guys ya. Dan di sini semoga aja didapatkan perkalian yang mantap-mantap. Oke, okay, kali 10-nya udah mantap ini ya, kali 10-nya kondek. Ini scatter pertama kita, ya guys ya. Scatter pertama kita di bed 4800, nih cek. Atau secara buy 480, nih guys ya. Oke okay, kali 18 di sini sudah 270 lebih, nih guys ya. Saldo yang kita dapat. dapatkan di dalam spin nih, dalam scatter nih. Ayo dong, semak mantap. Ini, Tidak mau ya guys, ya. ni. kurang dua, luar untuk Nah Nak pecah di sini. Alim, Cuma alim, alim, alim, alim, alim, alim, alim, alim, alim, alim, alim, alim, alim, Aku masih alim, alim, alim, aja alim, alim, alim, alim, Dan aku mau alim, aja alim, karena cuma dapat segitu ya kan Aku penasaran nih Penasaran dan aku mau tes Tes omak nih Tes putaran Nimbai, nih Nimbai 240 nih cok, ya. Oke mantap si teman yang eh, pecah nih, pecah tadi aja ya Alih 3 doang Aduh, okay. 6 Kasuk, nih ya Mulanya. 6 spin, nih kali 8. Oke, okay, semangka pecah di sini. Bapak mantap nih ya. candynya yuk. Bapak Oke, okay, candy pisangnya mantap ditambah lagi. Kali 100 ya, coy. Ya, itu. bon-bon. So. kita sunyeti, mantap kali nih, Dapat sense, Ya, akhirnya kita merasakan kali 100, Ya, juga caya terkabel juga perkalian gendeknya nah oke okay. set ini aku langsung gak cabut aja ceh. cabut langsung kita ready nih caya langsung KTM kita hahaha <laughs> kalau ada orang manggil like, lagi ini kiki gak kenal aja hehehe oke okay, sisa tiga di sini dan aku mendapatkan tanya, ya guys ya aku mau dengan aku kita tanya, ya guys ya aku mau tanya, aku mau tanya, aku mau tanya, ya mau tanya, aku mau tanya, aku mau tanya, aku mau tanya, aku mau aku pantau ya, ya. Catap, emang nih, memang nih, cik, ya. Okay, aku mau emang aku ya. mau tanya, aku mau tanya, aku mau tanya, aku mau tanya, aku mau aku mau tanya, aku Langsung aku gas aja nih Aku gas aja di 50 otomatis nih Di bet 2.400 ya guys ya hampir ah, pen 2 juta nih cok ya Pen 2 juta Saldo yang kita punya sekarang ini cok Bonus 100 profitnya mantap Bener nih ya langsung gas beko aja ya, cok ya Langsung gas beko Tapi gak ya, guys Gunakanlah uang kelan-kelan kena, guys kena, Atau uang lebih Jangan menggunakan uang kebutuhan rumah tangga atau uang beras. Jangan ya, guys, ya. Sehingga ini cuma hiburan untuk mengisi waktu luang Anda, ya, guys, ya. Oke, nampak. Ini memang gacor, ya, guys, ya. Memang gacor. Ditambah pula tempat bermain kita ini memang memang mantap kali, ya, guys, ya. Semoga aja aku dikasih free speed, nih. Semoga aja, coy. Untuk pola ya 10-10 30-30 Dan 50 Otomatis Nih cik, ya. aja terus aja terus ada pola tambahan dari kita nih guys ya pecah, Mantap Lagi cakep nih Oke Lagi dong Banyak mau kasih ya guys, ya Sisa 28 spin, kita sudah farming-farming manja ya kan, tapi belum nyungka dapet skaternya ya sabar aja coy ya Intinya aku modul 100 up, eh, hampir 2 juta nih coy Apaan lagi ya cok ya Modul 100 hampir 2 juta ya kan Aku langsung gas lebih aja sih ini Langsung gas lebih aja coy ya Nah bagi yang pengen main boleh ngikutin polanya dan aku tidak memaksa ya guys ya Tapi lebih bagus kalian kalau punya pola sendiri ya guys ya Kalau punya pola sendiri lebih bagus juga ikuti feeling kalian Yakin aja kalau mau bermain guys Main-main berrecek, main-main mode recek, gak apa-apa sih Asalkan kalian bisa WD aja, cok. Lelaki itu Lelaki sejati itu WD. Jadi, oke, ditemani engkau Oke, lagi oke, oke, oke, lagi oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, kita ini oke, oke, oke, oke, dan terima kasih banyak juga yang sudah support kita. Pantau terus, sehat-sehat terus ya guys ya. Dan dapatkan info bola terbaru dari kita ya guys ya. Semoga aja kalian profit ya guys. See you next time dan bye-bye.